Sudah disediakan tempat sampah di setiap pinggir-pinggir e, jalan ataupun rumah, e, tapi tetap saja masyarakat masih membuang sampah di e, pantai ataupun di laut. E, masyarakat butuh e, penyuluhan terkait dengan kesehatan ya nah dengan adanya penyuluhan penyuluhan kesehatan gitu kan adanya pengobatan pengobatan gratis sehingga masyarakat dapat memberikan informasi terkait dengan penyakitnya begitu juga ibu-ibu hamil ya itu tentunya sangat penting sekali penyuluhan terkait dengan ibu hamil dan menyusui karena ini adalah cikal bakal generasi anak-anak pulau ya tentunya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 Nah, diadakan lagi lah gitu dah Biar supaya datang ke Pulau seribu lagi jangan bosan-bosan